warahmatullahi wabarakatuh Good morning students. How are you today? I hope you are fine and healthy Kaifahalukum Alhamdulillah Anabihoyir Minggu ini kita akan belajar tema 2 Subtema 3 Pembelajaran 3 Oke okay, Lihat slide berikut ini pada pembelajaran tiga kali ini, Ustazah sudah menyiapkan beberapa gambar di sini dengan beraneka bentuk: ada bentuk balok, ada bentuk tabung, bola, dan kubus. Di sini, Ustazah memiliki gambar buku, lalu ada tempat sampah. Ada lampu Selanjutnya yang sebelah atas Tempat pensil Lemari Dan penghapus Oke kita mulai Dengan belajar Bentuk balok Di sini balok memiliki Sisi yang ukuran dan bentuknya sama Yaitu Sisi atas dan sisi bawah Sisi samping kiri Dan samping kanan Sisi muka dan belakang. Nah, di sini ustazah memiliki beberapa macam bentuk balok. Coba beri tanda centang pada gambar yang berbentuk balok. Kira-kira yang mana ya? Oke, ustazah beri satu contoh. Di sini ustazah akan menjawab nomor 7, gambar yang berbentuk balok. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apa jawaban kalian? Selanjutnya adalah bentuk kubus. Di sini, kubus memiliki enam sisi. Bentuk dan ukurannya sama. Pada gambar di sini, coba mana yang termasuk gambar yang berbentuk kubus? Oke, ustazah akan berikan satu contoh. Gambar yang termasuk bentuk kubus di sini, ustazah akan memberikan kotak merah pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya yaitu bentuk bola. Untuk bentuk bola ini kalian sudah menemukan di kehidupan sehari-hari kalian Biasanya kalau yang laki-laki pasti sering menggunakan bentuk bola ini Contohnya untuk bermain sepak bola Betul kan? Coba beri tanda centang pada gambar yang berbentuk bola di situ banyak sekali gambar-gambar yang termasuk bentuk bola. Oke, Ustazah akan berikan satu contoh yang akan Ustazah beri kotak merah. Oke, bentuk yang terakhir yaitu bentuk tabung. Di sini, bentuk tabung memiliki tutup dan alas. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, coba. Mari kita beri tanda centang pada gambar yang berbentuk tabung Kira-kira yang mana ya? Oke, Ustazah akan beri satu contoh gambar yang berbentuk tabung Di sini Ustazah akan memberikan kotak merah pada gambar yang berbentuk tabung Nah itu tadi materi yang ustazah sampaikan Semoga bisa bermanfaat Pesan dari ustazah yaitu yang pertama Don't forget to pray on time Kedua, don't forget to read Holy Quran Dan yang ketiga, don't forget to obey your parents And be careful See you, bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh